Tinggal di mana Teh? aku sih Sukabumi Oh Sukabumi stay di Sukabumi? Iya Aku stay titang baru Tentang oh, baru, aslinya Sukabumi hmm. Sukabumi cantik-cantik itu. Ya? Hmm? Lu sudah punya pacar sama ya. Sukabumi ya. Aduh <laughs> <hari> Boleh tiduran? aku <hari> oh, pengen di Ya, dulu ya. pengen cuma ya. ga berani Baru sekarang berani. Cari yang tempat aja. Ini jalan niat ya. nya tahun 2023, bulan 8. Masih segel ya, sekali pakai. Lupa <tuh>, mau liat ya. <tuh>, Enggak aku Setusnya... Sebentar saja. Sebentar aja Kian baru gerak dulu, ya <tuh> eh, Siap? Tidak murah hidup, ya Allah Ya, kartu cuma satu, kan? Gak <laughs> mungkin nambah dua, kan? Kemarin Aja. begitu, gitu, di-tato juga Dah. <laughs> sakit lah ya Nyeri, eh <laughs> Kuat Strong Udah, udah gak sakit lagi? <laughs> udah enggak Udah enggak Udah, tadi awalnya sempat. Capek tuh, kan bisa, pakai jarum. Bisa kita ngerti sih. Saya. <laughs> Ini ada tato juga pak? Ada. Ada temporer ya. Temporer ada, permanen ada. Ini hmm. tengahnya persenti. Persenti. Kalau yang permanen persenti, kalau yang temporer per gambar. Permanen hmm. lubang. <laughs> Sekarang lagi rame ramenya yang temporer. Udah. Ya? Sudah, nggak nah, boleh kena sabun dulu ya. Kalau hanya lewat aja, nggak apa-apa. Penyembuhannya sekitar 6-12 bulan. 1-2 bulan, Satu, dua bulan pertama nggak boleh berenang, berendam, sama mandi di petak nggak boleh juga. Jangan sering dipegang-pegang, terus nggak boleh juga pakai celana yang ketat, terus makan di sini nggak boleh ya. Hmm. Udah itu aja. Nanti kalau mau ganti, tunggu sampai benar-benar sembuh. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa DM atau cek admin kita di WhatsApp ya lagi mau aja. Ya, ya, ya. ya. ya, sakit banget Gila ya, <tuk> ya. Sakit hati sih banget, ya, Sudah, sakit Uang, ya. Tadi doang sakit banget doang ya oh, Satu ya. detik, dua detik Kasih hmm. ya Teh <tuk> ya. ada darah perawatan gini kan suka